Kan kalau kita kan mikirin ini ruangannya kosong nih, kayak misalnya itu mau ngasih lampu nggak, mau ngasih kamera nggak, mau ngasih hmm. kursi enggak. Nah itu kan selama kita yang mikir, komplek tua properti kan pertanggungjawaban kita sebetulnya. Nah sekarang properti itu ya itu yang yang kemudian nggak bisa dipertanggungjawabkan karena terjadi kan kalau di di di apa namanya di industri itu uh, desainer itu punya pertanggungjawaban gitu. Ya kalau selama itu menjabat sebagai desainer, ya bagi saya mah nggak cukup dengan setting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaki, di acara Mari Berkenalan. Di episode kali ini kita bertamu ke markas atau ke apa ya ke kandang kandang kandang, ke kandang dari kandangnya uh, ya kandang serigala dan kita datang ke markasnya suwok. Atunohon nyebutinnya kan ya. bener suwok. ya penyebutannya bener. Penyebutannya bener suwok dan kita ketemu langsung dengan Kang Adi disebutnya founder owner lebih seneng disebut apa artisnya menurutnya. artisnya ya. berarti Swok itu brand hari ini kayaknya begitu sih <laughs> hari ini begitu emang awalnya Swok itu awalnya ya. cuman nama hukum sih eh, apa-apa awalnya cuman nama aja sebetulnya jadi Ya, saya sebenarnya ke apa? dampak baik daripada media sosial lah. Jadi hmm. yang tadinya nama akun komkul tapi tiba-tiba oh, kayaknya dampaknya udah lumayan gede gitu. Terus punya nilai-nilai yang bisa persuasif buat orang lain Jadinya, ya kayaknya menarik nih biar ada orang lain juga gitu. Ada nilai jual jadinya nah, salah satunya. Itu. Berarti untuk sekarang setelah jadi brand, artis di dalamnya itu cuman Kang Adi doang atau sekarang masih masih saya? Untuk ini kan ada Konsentrasinya sebenarnya kan dari dulu teh e, secara globalnya grafik desain ya. Cuman kan kalau kita ngelihat orang mungkin tahunya grafik ya begitu aja visual lah intinya. Hmm. Tapi kan kalau kita yang yang ada di bidangnya kan sebenarnya ada beberapa hal di dalam, ada bahkan skillnya pun bisa dibilang cukup beragam gitu variabel lah gitu. Nah mungkin dari segi dan segmen ilustrasi masih saya hari ini. Tapi ada teman-teman yang mulai bisa bantu di wilayah yang lain gitu. Berarti kehususan, khusus, khusus, khusus, khusus. kekhususan Kang Adi di bagian ilustrasinya Ya, masih di situ Kita tarik ke belakang dulu kan Awal jokin. mula Kang Adi Senang dengan dunia grafis lah, gambar lah, Grafis, gambar. kalau grafis mah baru lah Baru 2007 Kenapa? Ya kan nah. baru tahu industri nya juga ada <laughs> <laughs> Kan kita mah apa Tahu, industrinya ada setelah ada irisan pekerjaannya kan? Ya. Hmm. Tapi kan kalau seginya lebih umum, kayak misalnya gambar, mah. grafiknya, mas sebenarnya ketertarikan udah udah cukup lama dari kecil. Jadi dari kecil udah senang ngegambar nah, tapi belum tahu ini bisa menjual atau apa-apa nah, ya. Gitu, gitu. Nah, Dan uh, kecil, senang gambar itu, ya. itu yang jadi penasaran. Uh, serius berarti di tahun 2007 itu ya. 2007 mungkin, ya 2007-2006 lah bah, Kalau bisa jikitanya, project apa itu? Dan sebagai apa di sana? Project sebenarnya macam-macam ya uh, Karena konsentrasi saya kan bukan yang taunya dari apa spesifik gitu Kayak misalnya, oke okay, sekarang taunya kita bidangnya udah ilustrasi gitu kan hmm. Tapi kan kalau dulu, ketika kita bisa kontribusi apa ya, yang ibaratnya eh ternyata ada skill yang diirisannya itu tapi kepake nih gitu dari yang memang dari gambar terus ke fotografi juga pernah cuman ternyata akhirnya ke sini kesini kesininya ya spesifik juga gitu nggak bisa semua hal itu dikerjain dikerjain ya. sendiri <laughs> capek bro <laughs> <laughs> berarti sebelum di industri kita bisa uh. sebelum di industri itu udah emang mena menajamkan diri di ilustrator? Ilustrasi. Ilustrasi, karena basic skillnya sebenarnya kalau ditarik lagi mungkin ke gambar ya sebenarnya. Ya apa pemahaman si gambar ini kayaknya eksplisnya lebih lebih banyak, lebih lebih panjang dibanding sekarang kita tahu kayak fotografi gitu kan. Ya kan masuknya teknologi juga kita juga ilmunya tahu kayak yang manual mungkin baru sekarang-sekarang ya hmm. di kuliah di kampus. Kalau gambar kan lebih lebih apa namanya lebih umum lah ya. Bisa si lebih luas. luas, lebih lebih luas dan lebih Kayaknya banyak gitu kalau bisa mulai dari kecil kita nggambar dulu gitu. Jadinya emang ya pasti dari situ dulu. Berarti alasan ben, makin menajamkan diri Kang Adi ke ilustrasi gambar itu karena industrinya ada, ada. Karena ada. itu. Uh -huh, karena itu. Bukan oh orang pengen jadi seniman nih oh, kalau itu sih awalnya kan kita cuma-cuman bikin ini ya apa namanya? bikin-bikin sesuatu yang mungkin aja ada artinya gitu awalnya tuh kayak gitu sebenarnya jadi belum belum tahu kalau misalnya ada industrinya bahkan sempat kayak dulu tuh bikin-bikin yang ternyata dikasih tahu nih kayak ada sepupu yang ngasih tahu lu bisa nih bikin kayak gini sebenarnya di sini wah oh, ada ya industrinya ada oh iya baru tahu kayak gitu kadang-kadang terus kayak misalnya suka suka bikin apa grafis-grafis yang kalau dulu kan ada kalau sekarang istilahnya apa mungkin ke Uh, apa sih namanya, kolase ya kolase, mm. kan dulu emang gak tau ya nggak gak tau istilahnya apa, terus kayak fungsinya kemana, ya itu juga sama karena mungkin basicnya memang ketertarikan dari awal kan kayak gambar juga ketertarikan, gak ada oke lu SPKnya gak ada ya, kayak ya, gitu ya, ya dulu earpointsnya earpoint earpoint <laughs> <laughs> ya jadinya kan bridgingnya emang pasti ketertarikan dulu, termasuk hal-hal yang mungkin sekarang jadi irisan pekerjaan mungkin, karena ya itu tadi kalau misalnya apa, order dulu dia baru kita bikin, kayaknya nggak akan ya kalau dulu kayak gitu. Hmm. Ya. Lari, Kang dia adalah tipikal orang yang alhamdulillah datang ke industri ini karena apresiasi dari luar ya. lingkup. Ya jelas itu. alhamdulillah. Itu kerasa banget sih sebenarnya. Itu yang jawaban yang paling tepat buat kenapa misalnya ada saya atau ada, ada swoks ini sampai hari ini sebenarnya. Dari sebenarnya kan kalau dari namanya sendiri kan udah dibikin di akun itu 2013. Artinya apa sih, so? Ya cuman karena setia di works aja. Oh. Jadi kerjaan kerjaan yang yang akhirnya dapat apresiasi gitu kan. Ya terutama di wilayah industri yang ya ternyata kan si karyanya juga mungkin akan dapat pertanyaan bisa hidup gak sih sebenarnya si karye Ya entah iris hanya nggak hidupin atau nantinya kayak gimana kan. Sebenarnya karyanya dulu bisa hidup gak? gitu? <tuk> di masyarakat. Iya, <tuk> ya, di masyarakat. Ya. Jeki sih hebat juga ya, termasuk, belakangnya termasuk narsis juga ya Narsis, brandnya nama kita <laughs> Termasuk, kita termasuk orang yang sama <laughs> Dan, Ada beberapa nah, Yang Jeki habis pikir, oke, okay, Kang Adi udah tahu ada industrinya Kang Adi tau yang namanya nge ngejualnya kemana Itu kan kita bisa bicara dari tadi seperti itu Tapi apa sih yang bikin Kang Adi yakin, oke, okay, saya bakal di disini Hmm, banyak sih sebenarnya perihal kalau pertanyaan yakin atau enggak ya sebenarnya mungkin sampai sekarang pun nggak yakin 100% ya maksudnya kayak kalau kita menjauhnya secara humanis lah gitu ya kita hmm. kan melihat apa namanya eh fluktuasi banyak hal yang bisa dialami oleh saya sebagai manusia <laughs> nah itu juga maksudnya kalau dibilang yakin atau enggak ya karena Kenapa bisa yakin? Karena hari ini masih ada yang terah sama kita, masih ada yang kalau di industri masih bisa kita apa bantu mereka. Terus juga kalau di sisi uh, kekaryaan, saya masih bisa berkarya dan menuangkan ekspresi aja. Itu, itu yang bisa bikin alasan masih yakin sampai sekarang. Gitu. Seberapa persen, Kang Adi ngerasa khawatir Dalam kita apa? di industri kreatif yang nggak mungkin nggak gaji bulanan ya? tersebut ya? nggak ada gaji bulanan, <laughs> tingkat khawatirnya berapa persen sih dalam uh, sebagai pekerja ilustrasi ini untuk sekarang ya, untuk, ya sekarang. untuk sekarang apalagi sekarang lagi fase konoha datang eh corona datang gitu kan <laughs> udah tahun ya. lebih ini eh, khawatir ya lumayan khawatir <laughs> kalau misalnya dapat <laughs> awal lagi kemarin ya, ya, ya yang dapat uh, banget gila banget sih yang kita tahu kan Uh, apa ya jake juga ngelihat kan kita saya pribadi juga ada irisan dengan teman-teman musisi juga kan ya hmm. wah itu apalagi kerasa banget kalau misalnya itu dibilang industri kalaupun kita mah niatnya berkarya gitu ya sama-sama hmm. musisi kadang-kadang kita mau ngomongin itu juga mendingan anaknya berkarya aja lah kita mau ngomonginnya gitu nah wah itu kerasa banget gitu soalnya JG udah ngobrol dengan beberapa narasumber juga, oke okay, kita pengennya berkarya, kita uh, pengen menuangkan ide kreatif kita, tapi tetap kita butuh bensin. Bensin lah. <laughs> iya bener-bener. Bensin sama. Yang terjadi kekhawatiran pada sih? Iya <laughs> <laughs> khawatir pisang lah sebenarnya. Cuman alhamdulillah sih kalau sekarang, karena industrinya juga kan nggak seperti. Sebenarnya kan apa ya? Eh, era corona ini era corona. Karena corona ini mungkin bisa bisa jadi dibilang new wave juga ya buat kita kita hmm. yang yang sebetulnya eh, industrinya cukup sudah terbentuk itu kan dari tahun-tahun sebelumnya punya segmen punya pasar. Nah sekarang lu kayak eh, adanya dengan invasi media yang baru juga yang hmm. banyak banget ini juga kayaknya ya kita memang perlu apa ya Upgradenya tuh ke sini arahnya dipus banget kita ya. harus lebih sebenarnya lebih dipus. kreatif lagi ya sebenarnya bukan bukan kendala yang gimana juga sih karena memang kalau misalnya nih, jauhnya, kalau kita bisa terus berjalan ya terus berjalan alhamdulillah sampai sekarang masih alhamdulillah project jalan segala macam semakin baik ya, semakin kesini, semakin semakin <laughs> baik ya walaupun tidak tidak dalam output yang sama apalagi hmm. bentuk treatment dan apa namanya attitude juga kita nggak sama kayak yang sebelum-sebelumnya sebelumnya sebenernya. kayak mungkin misalnya uh, meeting kayak gitu-gitu atau misalnya kita nge-brief apa konsep apa segala macem atau kayak mau bikin karya yang sifatnya kolektif gitu kan harus ketemu banyak orang nggak bisa kan iya yeah. nah sekarang kan lebih ke ya gimana caranya yang yang ada ini dan medium yang sekarang juga akhirnya disadari karena jarang keluar rumah gitu ya aja robo pisang gitu ternyata ya akhirnya jadi aware gitu satu-satu cuman PR-nya kan jadi banyak di rumah. Yeah. biasanya matematika di gitu. sekarang harus ngerjain ini, harus ngerjain ini, itu semuanya Harusnya harus dilakukan harus... di satu tempat, kita gitu bisa gitu bisa memang <laughs> berarti datang ke industri sebagai ilustrator <coughs> berapa persen sih, uh, maksudnya bukan berapa persennya ya uh, yang jadi pengen tanyain, support system orang-orang di, sekel orang -orang di sekelilingnya karena jadi ya kita berangkat dari industri yang orang mungkin masih menganggap e, ini bisa menghidupi enggak, ini bisa jalan enggak termasuk orang rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu enggak sih. Alhamdulillah sih kalau sekarang bisa dibilang hampir hampir 100% ya. Dulu oh, kalau dulu. sekarang karena sudah menghasilkan. Ya, <laughs> dulu ya. berangkatnya gitu. Kalau berangkatnya mah ya biasalah ya, nanti kasus klasik yang kalau, kalau kalau di teman-teman kan kayak banyak banget obrolan kayak misalnya ya orang tua sebelum orang tuanya istri misalnya ya orang tua kita juga pasti dapat yeah. dapat apa namanya irisannya lah ya untuk yang misalnya duluan itu. ya Terima, duluan kayak mau ngapain sih terus eh, apa hasilnya bakal kayak gimana eh, dari teman-teman stongrongan juga kayak misalnya eh, yang nggak ada support dari orang tua karena misalnya ditanya kita tuh mau mau apa hidupnya bagaimana sih kan untuk untuk art itu kan dulu aduh masih Halo. belum bisa lainnya hmm. nah apalagi kan eh, segmen industrinya mungkin juga masih eh, apa nggak tahu sekarang itu udah kebentuk apa belum ya cuman kayaknya kreasinya juga masih dalam pembentukan sekarang juga sekarang industri kreatif kalau Jackie bilang <laughs> udah kebentuk <laughs> cara kita bayar pajaknya <laughs> tapi kalau misalnya <laughs> untuk ruang dan tempat dan pengakuan kayaknya masih, masih... belum Industri kreatif itu udah diakui untuk bayar pajak Itu bisa Tapi untuk ruang berkreatif dan yang kayak gimana Mungkin koreksi kalau jagi salah Cuman emang yang dirasakan ya. kita di industri kreatif kayak Masih gitu ya sih. kayaknya masih, masih dalam apa? Ini nyari nih kayak hmm, -nya kita, tuh Posisinya tuh masih banyak tuh gitu. dimana sih? Eh, gitu. kayak. Makanya orang-orang apa kayak kita juga kalau misalnya ada dapat pertanyaan kayak Mau jadi apa? Ya sampai sekarang pun tapi karena memang anak seni itu kayaknya dari dulu sampai sekarang kalau kita konsentrasinya di situ emang sebetulnya baiknya adalah di stretching-nya kita gitu. Maksudnya bukan ya lo mau langsung jadi ya jangan kesenilah gitu. Iya. Prosesnya kan dari situ sebetulnya kayaknya kayak makanya, kemana tuh kalau misalnya pengen jadi <laughs> langsung jadi langsung aman? tahu gitu. ya kayaknya kayaknya mendingan jualan yang lebih apa lebih simpel dan komposisinya lebih jelas gitu kayak. Oh ya udah nih bahannya ini ininya ini kayaknya begitu kayak kalau kita kan eksperimentalnya kental, yes, ya kayak gambar aja gambar doang kayak gitu tapi kita kan. kadang juga nggak bisa menilai oh kita nggak gambar nih kalau nggak gitu, saya mau bikin ilustrasi seharga 5 juta kan enggak ya. <laughs> maksudnya kita dibikin <laughs> Project udah masa ngegambar udah ada tarifnya Enggak <laughs> iya, <laughs> lucu ya gitu kita berkarya ya berkarya dulu nah gitu. itu yang yang susah adalah ketika kita ngomonginnya di wilayah segi itu karena kita bukan main di komposisi dan e, apa bahan pasti ya gitu kadang-kadang mm -hmm. kan bahan kita kan banyak banget yang kelihatan ya mungkin kertas jangan ya banyak yang gerak yeah. ya tapi bahan sedikit juga <laughs> kenapa sebuah gambar itu mahal karena ta di situ ada tangan dan ide yang, yang gerak itu. itu yang yang sebenarnya kan pada akhirnya kita sendiri mungkin paham sama teman-teman yang tidak bisa mengapresiasi hal itu belum, ya semoga belum ya, ya cuma, tidak ya. tapi kan sekarang kita apa komparasinya kalau misalnya ngelihat segi yang jadi itu kan ya kan emang semuanya harus terlihat secara objektif gitu ya udah begitu yang sifatnya subjektif kayak ntar gua harus lihat dulu kayak apa sih isi kepala lu nah itu yang tidak, akhirnya bora-bora ngelihat dia kebulo males lah nggak terlalu kan. juga. Ya. <laughs> nah kalau jadi agak menarik tadi setelah uh, banyak pertanyaan dari ruang lingkup pak uh, terdekat kita yang harusnya jadi support system utama kita di saat berkesenian, awal melangkah di kesenian apa sih yang kang Adi lakuin sampai orang tua atau misalnya tetangga atau keluarga besar kan itu yang paling bahaya ya uh, oh, ya udah terserah. Uh, ah dulu sebenarnya nggak banyak sih. Karena Padahanya pukul enggak... tetangga atau <laughs> kenapa sampai diizinkan? <laughs> pernah, pernah apa ya? E, kayaknya hampir, hampir sedikit deh ama, e, reaksi sama hal-hal yang sifatnya negatif lah ya hmm. dari Karena pada akhirnya ya itu tadi, yang di push sama kita Sama saya kan bukan bukan bukan apa yang orang lain harusnya lakukan gitu Maksudnya lebih kayak, ya orang lain bebas lah sob, mau yang akhirnya kan juga seni itu begitu ya kayak mau interpretasinya apapun mau mau apa dia mengkomparasikan kita dengan dengan karya yang lain atau apapun itu yang sifatnya di luar kita saya pribadi juga akhirnya belajar itu ya udah dari dulu sampai sekarang ngelatihnya push yourself aja lah gitu diri sendiri aja yang pengen ngebuktiin kemana ya udah orang lainnya tinggal emang begitu berarti kalau misalnya kayak gitu jadi ngambil kesimpulan Orang tua dan orang terdekat Kang Adi itu membiarkan dengan sendirinya Karena emang terus di bidang ini Ya sabar aja sih kalimatnya mah itu <laughs> Jadi mereka yaudahlah aku memaneh eh, Gimana kamu kayak gitu sama ketitik gitu ya Orang ya. drama ya gimana kamu ya eh, gitu pada akhirnya Soalnya yang jadi ngobrol sama narasumber lain juga ternyata Sebenarnya orang tua itu kayak lagi ngasih ujian aja kita yakin gak sih Kasi di bidang kalau, ini kalau ya kalau endingnya happy ending mm. ya kesimpulannya itu yeah, yeah, tapi banyak yang kan kan kita kan positif thinking. <laughs> <laughs> okay, please uh, itu orang tua kita <laughs> please oh, <yeah. laughs> tapi sengajanya mereka kan pengen lihat anaknya uh, yeah, yakin sebenarnya. gak di bidang ini ya yeah. uh, apa kalau dulu mah mungkin kalimat kalau misalnya kalau diingat-ingat tuh bukan itu ini? yang keluar sih suhu di aja iya yeah, nggak nggak gitu maksudnya kayak bahkan mungkin lebih cenderung ke ke sikap ya bukan kali macamnya, ah lu ngapain sih? Ya, kayak, saya kan anak pertama gitu ya, jadi apa representasinya tuh jelas gitu iya. kayak adik-adik tuh, Toh, jangan kayak enak langsung <laughs> ditunjuk langsung. Nah, gitu akhirnya kayak nggak bisa sih dijawab kayak, mah nanti lihat deh, 10 tahun lagi nggak bisa. Hmm gak realistis dong buat jawaban hari itu yang iya, iya. komparasinya itu. tuh ah. dimana kita susah memperlihatkan mungkin kang adi juga termasuk sama dimana kita susah memperlihatkan ke orang tua kita bahwa ada lo sosok ilustrator teh ini yang jadi sukses dulu ya, iya. media ya. belum seintens sekarang ya Bang. dan yang maksudnya mungkin juga apa ya segmentasinya nggak terlalu seksi ya dari, iya. dari apa dari kita sadar juga waktu industri-industri yang mulai menggunakan media-media mainstream itu enggak enggak seksi mungkin buat yeah. buat diangkat kayak oh ini ya tokoh-tokoh segelintir aja yang akhirnya kan naik Gimana? Gitu. Kita berangkat dengan sesuatu mungkin jadi bilang bahwa kita kadang-kadang berangkat itu di saat kesenian itu mengeluarkan bensin Oh, itu. bukan gak, gak secara serta merta kita di industri kreatif itu langsung. kamu dibayar segini-segini nah, enggak? Kan. Kita berangkat dari industri yang dimana kita harus bermodal dulu, Pak. Kan. Iya, itu modal, sih yang agak berat ya. Sebenarnya. Modal. kenapa gak seksi juga? Mungkin orang banyak yang enggak kebita gitu. Katanya, untuk nyari duit tapi ngeluarin uang. Nah, itu, itu, itu banget karena memang pada akhirnya kan, apa uh, realistis ya? Orang-orang mungkin dalam konteks uh, kita coba baca mereka. Ya, realistisnya mungkin buat mereka begitu realistisnya. Ya, maksudnya so, modalnya segimana, terus eh, apa hasilnya mana dan kapan itu terjadi, nah, itu harus jelas terus, biasanya. Ya, itu kan, kalau kita nggak nggak bisa gitu, kita gambling ya. aja ya. Maksudnya, kita berkarya, eh, tulus. Dan di saat ada apresiasi itu bonus Benar itu, itu banget sih sebenernya. Tapi kita berharap bonusnya itu besar Besar. <laughs> <laughs> itu bonus Tapi yang biasa-biasa aja lah, yang penting manja Yang penting cukup, <laughs> pas mau beli mobil cukup, ya, gitu. pas mau beli rumah cukup Wah, itu. Kita mah cukup aja <laughs> kan. Itu mah udah lah gitu. Jangan lebih dari cukup lah, cukup aja Menarik, menarik <laughs> Tapi emang gitu sih, Kalau misalnya orang tua mah emang Bagi saya sih, kayaknya buat kita-kita buat yang ini kayaknya bakal susah ya kalau ngejelasin juga, kalau dari dulu Uh, apa mungkin sampai sekarang pun bisa dijelaskan ke orang-orang yang masih bertanya kayak gitu karena memang dia ngelihat representasi aja tapi realitasnya kan nggak yeah. tahu sebenarnya kayak oh memang ternyata proyeknya tuh begini karena udah variabelnya udah banyak banget ya, kan nggak tahu harga jam kang hmm. Adi berapa yang kayak gitu kan <laughs> gak ada yang pernah nebak kayak <laughs> ya, gitu iya, ya maksudnya iya. lebih ke apa ya kalau Jaki ngerasain banget yang kang Adi coba ceritakan tentang ruang lingkup di sekitar itu karena mungkin untuk beberapa orang tempat pembuktian paling pertama kira, pengen memperlihatkan kita itu siapa adalah rumah kita sendiri. Benar. Benar itu. Jadi kita eh, untuk udah jadi siapa itu kita pengen ngebuktiinnya bukan untuk siapapun, bukan untuk orang luar lain dulu gitu yang meremehkan kita di luar tapi kita pengen ngebuktiin itu kita berangkat dari rumah ini dan kita lihat perlihatkan kita kembali itu, itu jadi apa. Itu, itu banget itu jawaban. Karena waktu dan terasa banget Waktu tuh, saya pameran tunggal pertama tuh. Yang harus pertama kali ngeliat apa yang saya lakukan dan apa yang akhirnya terjadi di situasi itu, keluarga. Itu harus wajib banget. Respon mereka apa? Wah, itu nggak terbayar sih. Bingung Ay, juga kan harus. Kan gitu Mereka bilang kayak gimana? Respon ya. <laughs> dari keluarga itu pas datang. Termasuk uh, happy dong, maksudnya happy. pameran pameran happy pertama banget. itu mereka maksudnya, datang. Bahkan ya mungkin saking happy-nya mereka juga nggak tahu ini tuh harus gimana gitu. Ya karena kan tidak ada Bukan di kamus ya kan? mereka. Nggak ada di kamus lah. Nggak ada di... Saya dia tidak mau naonan, duitin dia tidak Happy, pas bagian tepuk lenganya. Pas ngelis, nah. Gak iseng ya, saya bilang, <laughs> <laughs> <laughs> Ya gitu, maksudnya. Uh, buat kita mah, pembuktian pertama harus dari orang-orang uh, apa orang -orang orang terdekat. Barulah kita mikirin kayak eh, dampak sosialnya seperti apa di lingkungan kita yang lebih karena itu kalau kita yang akarnya nggak kuat mah mau keluar juga ngapain? Gitu. Nanti tiba-tiba ada apa? Vira terus pss, nah mau lagi, Cuma se lagi, sesaat. Ya. Soalnya kan kita juga ada pertanyaan kalau misalnya sebesar apa sih kita di, di luar juga harus lebih besar di rumah kan sebenarnya iya. Sebetulnya, tapi kan sekarang juga nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kita harus memperdebatkan solusi di rumah lebih lebih apa namanya, nggak nengin? Lebih lebih terlihat jadi sosok, uh, gitu terlihat jadi gimana? Tapi kan emang yang yang di yang diharapkan sama mereka kan buktinya bukan prosesnya. Iya. Karena alhamdulillah kalau misalnya orang-orang di industri kreatif atau kita persempit lagi dari orang-orang berkesenian kita itu sangat menikmati prosesnya. Entah kita di arah mana nantinya sampai di tujuan mana, itu yang kita anggap, ya itu mah udah ada yang ngatur. Sedangkan kita adalah tipikal orang-orang yang senang berproses. Kalau kita udah ngerencanain sesuatu yang kita nikmatin itu proses menuju itunya, bukan jadi sesuatu. Ya. Dan kadang-kadang lebih, lebih make sense kalau kita debat proses dengan orang lain, kan? maksudnya kayak yang gua kayak gini terus uh, Lu mau ngerjainnya kayak gitu nggak ya masalah gitu, sambil gimana gitu apa maksudnya yang tadi saya bilang tuh ketika kita memperdebatkan proses yang dengan orang-orang terdekat -orang itu kadang-kadang kan lebih lebih mudah untuk memberikan mereka hasilnya gitu iya. ya, ya gitu. karena mereka selalu membandingkan bahwa Uh, Oke, okay. uh, ngomongin ide kayak gini konsepnya kayak gini mereka bakal uh, membalikkan, terus dapat apa? Nah itu. <laughs> itu kan kata-kata langsung. Di... saya nggak pernah cerita kalau saya beli chat harganya lima ribu gitu. dulu satunya gitu kan kayak gitu-gitu. Itu kan nggak pernah. Jadi alhamdulillahnya kan uh, akhirnya ketika kita memilih buat uh, saya buat konsentrasi penuh di situ situasinya mungkin saya sudah sudah bisa pahit lah di di jalur di, itu di gitu. Walaupun dari dari nol banget gitu ya, dari minus bahkan gitu kan kita nggak tahu ternyata pengen berkarya kayak gini bagusnya harus beli ini beli itu gitu harus semuanya gitu kan uh, yang nggak mungkin juga. manggil udah udah <laughs> mereka juga nggak tahu nih bakal jadi kayak gimana minta modal wah lebih kacau. Anak setan. <laughs> ah selilah pasti gitu kan. Karena um, bukan di ranah yang mereka mengerti, kita sadari itu aja ya. Sebenarnya iya, bukan karena mereka punya kepentingan atau enggak sayang atau kayak gimana, cuma emang bukan di ranah mereka. Kita aja lah yang bijak, maksudnya hmm. orang tua juga kan, namanya juga. Oh, gimana lagi? Kita debatin orang tua. walaupun ya sebenarnya pasti kebanggaan tersendiri ketika kita diterima sama orang tua, sama terdekat gitu kan, sama keluarga besar gitu Oh, oh iya, iya, apalagi ada perbandingan lebaran ya, nah, gitu kan ya. Tapi kan mau ngapain kita kalau bijaknya emang tahu. Sebenarnya kalau misalnya kita udah berbicara konteks di rumah, kalau misalnya yang disebut salah siapa, ya salah kita anaknya. Kalau kita bapaknya nggak gitu. Kan benar. Yang salah tetap kita. Oh, yang terjadi apapun kita anaknya. Iya, lebih kayak begitu. Oke, kita biar nggak terjadi air mata menetes di sini. Allah, Kita bakal ngemusik. Ngengok-ngokan. Jadi pengen ngebahas. Jadi tertarik tentang ilustrasinya Kang Adi itu. Uh, jadi Kang Adi itu pengen disebut ilustrator itu senimankah atau industri sebagai industrinya? Eh, maksudnya pengakuannya sebagai ilustrator sebagai seniman atau apa ya sebutnya kalau kartu, kalau fotografer ada seniman. Oh iya ilustrator yang komersil atau hmm. seniman ilustrator. Nah ini sebenarnya sampai sekarang masih masih jadi polemik buat pribadi sih ya, maksudnya kayak dulu tuh, siapa sih ini versi seniman kah gitu atau seniman versi komersil kah gitu kan jadinya kayak gitu ya pertanyaannya karena kalau kita e, apa industri sekarang kan rada rada bingung ya sebenarnya nggak bisa dibilang lihat e, karyanya dulu gitu ekspresinya dulu iya tapi kemudian ada tantangan lain ketika berbicara tentang next stepnya gitu kan. Nah kalau saya sih lebih ke kayaknya kayaknya versi apa ya, ilustrator versi seniman mungkin ya, mungkin ya. <laughs> karena eh, apa berangkatnya mungkin dari situ, dari ilustrasi, ya. dari apa komersil ya. Berangkatnya malah dari komersil dan komersil. sekarang yang lebih senangnya berkeseniannya di ya. ilustrasi itu. Ya, kayaknya kayak gitu ya kayak. Berarti, kalau misalnya berapa persen sih uh, di saat pengkaryaan? Ada order nih, mm -hmm. misalnya Jackie. Order uh, Kang Adi, Jackie pengen bikin uh, logo untuk program acara JAKIM hari berkenalan. Berapa persen, Kang Adi, bakal masukin idealisme? Uh, gitu. Idealisme, berkeseniannya, Kang 100%. Adi. persen. Nah, itu yang, yang saya bingung. justru sebenarnya. Ekspresi saya ini kemudian jadi penting banget, maksudnya di industri. Katakanlah industri ya. E, ketika memang bicaranya project itu kan maksudnya kayak Nah yang saya nggak paham ini hari ini kan maksudnya kayak berbenturan. E, lu mau ngomongin project tapi e, Punya idealisme kan. Karena hmm. kan kita kreator ya. Maksudnya e, Mau gimana pun saya di industri, pada akhirnya saya menyadari kalau kita semua punya idealisme gitu, nggak ya. bisa dihilangkan gitu. Karena itu yang akhirnya punya punya apa? Kekuatan Kita kan nggak bisa ngandelin apa software ya. Maksudnya kayak kita mengandalkan market karena ya, ada mana, photoshop lah, ya. kan nggak bisa atau karena Kalau ada brand-brand. Bagi -brand. laris, apa kayak gimana nggak nah, bisa. Kalau tetap kan, mau sesimpel apapun yang kita bikin kemudian si karya itu kan idealisme kita sangat berpengaruh kan. Berarti no kompromi? No kompromi sebenarnya. Biasanya sih begitu, ya. Berarti, ya, Kang Adi terbentuk sekarang. Itu uh, revisi jadi kalau salah. Berarti, Kang Adi itu terbentuk di ilustra, sebagai ilustrator, kan? Sebutnya, uh, sebagai di saat pengkaryaan itu bikin karya dan orang membayar itu. Uh, ya, nah, untuk yang, yang kita ber... sebut industri, ya, kita sebut industri, bukan yang... Uh, kayak ya, kayak tadi tiba -tiba jadi tiba-tiba datang nggak saya pengen gini dong nah saya bikin perkenalan kayak gini kayak gini jarang ya kalau kalau di, di yang saya di perjalanan saya sih memang ada ya maksudnya kan ada beberapa tipe ada uh, brainstorming kayak gimana ya maksudnya kayak kalau saya sih lebih milihnya untuk untuk apa kalau misalnya kita anggaplah kita ada konteks perdebatan gitu atau misalnya uh, apa sharing argumen atau asumsi itu memang Sebetulnya memang konteksnya sudah sudah bisa sesok itu gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan idealisme kita gitu, idealisme yang yang yang mungkin akan akan diterima sama mereka ya. Berarti menerima konsep dari dari klien diejawantahkan bahasa Indonesia-nya keren kan? Diterjemahkan, Diterjemahkan atau diejawantahkan sebagai versi ilustrasi itu udah versi Kang Adi. Iya, yang bisa diterima jauh. oleh konsep narasumber itu. Iya, kadang-kadang udah udah lewat dari situ sebenarnya kadang-kadang ya bisa gini kan, ini saya punya, ini nih, hmm. kalau dari versi industrinya ya, kalau hmm. versi dagang lah gitu kalau kalaupun sebenarnya kadang-kadang ketika kita masuknya dengan segmen dan treatment seperti itu konteksnya kadang-kadang juga jadi ngeblur, maksudnya kan kita jadi jadi berkarya gitu kan, bukan nggak iya. bisa dihitung oh lu, apa, demandnya begini, nih nggak bisa gitu kan, karena pada akhirnya idealisme ini seworth apa sih buat kita jadi, ya kan itu gila. sih yang jadi, <laughs> ya, berarti kan, dia termasuk orangnya yang karena di sini, di, di saat terjun di dunia industri pun, yang dijual itu karya, iya, karya, kadang-kadang gitu, nggak, nggak sepenuhnya, ya, mungkin karena kedoknya aja orang taunya begitu, berarti jadi nggak, jadi banyak banget ketemu teman-teman yang didesain atau apa, jadi suka sedih ya, ngeliat teman-teman yang didesain oh, itu karena seru. mereka itu <laughs> hanya... ter hanya terlibat dalam suatu proyek yang kecil atau besar pun hanya sebagai tukang Hai paham nggak okay. karena semuanya udah konsep udah segalanya sih klien udah sepengen klien walaupun kadang itu nggak masuk gitu, ke media yang dia pengen gitu nah itu sih sebenarnya balik lagi ya kita eh, saya juga nggak nyalahin teman-teman saya kalau misalnya ada yang mau mau kayak gitu sebenarnya banyak faktor sih yang bisa bikin kayak gitu. Karena saya pun juga uh, apa? Pertimbangannya cukup cukup panjang ya untuk ngelakuin kayak gitu. Dan itu bukan waktu yang sebentar Wah, untuk diterima. Enggak, enggak, enggak mudah. Maksudnya kayak orang mungkin taunya ya banyaklah ya teman-teman kita juga yang akhirnya sepertinya lebih lebih keren ya untuk untuk bisa menaikkan gagasan dalam bentuk uh, idealis gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya Permasalahannya buat kita-kita Oke, okay, kita mau naikin Kadang-kadang apresiasinya juga nggak nyampe nah, Apresiasi apa nih yang ibaratnya pemahaman pun kan bagi kita penting ya Kayak misalnya orang-orang bisa Oh ini paham nih, ini ruangnya lu gitu Kayaknya. Nah. <laughs> Ya kan itu juga kadang-kadang penting ya Belum sampai ke situ <laughs> Ke masalah finansialnya juga kadang-kadang mentok Kan itu kan finansial itu sebenarnya hanya, hanya apa ya, ya Bumpernya itu, itu Cuman maksudnya kadang kita untuk berkarya itu bisa disebut gak ada nilai sama sekali bisa, bisa tak ternilai bisa itu. karya itu gitu karya sebenarnya karya itu bener -bener, uh, dia datang di ke siapa itu kan bisa disebut kayak gitu ya kalau iya. kita disebut di saat berkarya bisa aja karya kita benar-benar nol rupiah banget iya, tergantung tapi orang. bisa aja yang kalau misalnya dia udah ketemu orang yang tepat itu bisa ratusan juta malah iya, dengan iya. karya itu iya iya banget itu ya kan, soalnya emang gitu kan gimana caranya kan permasalahannya gagasan kita ini kan kadang-kadang e, tidak bisa diterima ya tidak bisa diinterpretasikan secara konteks yang baik sama orang-orang jadi bisa bisa dibilang ya mungkin kesulitan untuk penerimaan itu ya dari situ pada akhirnya e, kita hanya dalam konteks tadi kata Zakir mungkin tukang, tukang ya ya resiko itu salah satunya dibanding dari sekolah-sekolah lain kayak misalnya e, apa budgetnya lah segala macam ya kalau industri kan kayak gitu-gitu kalau saya sih lebih lebih memilih e, apa budget ini terkalkulasi dari apa yang saya lakukan harusnya sih begitu jadi dan maksudnya apa yang saya lakukan ini saya terjebak bareng gitu biasanya begitu baru kita ngomongin masalah itu kalau misalnya kita udah udah tahu nih sama-sama ngerti ya udah di situ sih kadang-kadang lamanya perdebatan yeah. itu. <laughs> Dibanding kita nerima project langsung DP cair gitu. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> kadang-kadang gitu. Dan terus masuk, sekarang udah semua klien atau calon klien yang menghubungi Kang Adi udah tahu konsekuensinya bahwa di saat order sesuatu Kang Kang Adi itu udah dengan idealisnya Kang Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayaknya itu, udah, itu, udah, itu, hampir, udah, udah, ngerti itu. Ya, hampir-hampir seluruhnya kayak gitu, kayaknya yang beritusan. Makanya sedikit Project yang masuknya, pokoknya yang udah tahu bukan aja. bukan masalah sedikitnya sih. Kesulitan kita oh, di dunia industri kreatif, <laughs> di media, ya maksudnya Kang Adi, dengan media gambar dua dimensi, Jaki bergerak di uh, video, ya gambar bergerak, atau jaki bergerak di fotografi, itu adalah kesulitannya. Gimana kita bisa? Um, apa ya bisa? Klien itu benar-benar menerima konsep yang kita ajukan. Ya, ya jadi bilang kesulitannya itu karena negosiasi harga itu bisa dinegosiasikan. Tapi ya. di saat mengajukan konsep di mana ya, langsung worth, gitu yeah. ya asik banget sih maksudnya. Ya ada perusahaan yang, yangjak bikinin video. Saya pengen bikin video kayak misalnya podcast atau apa. Nih konsepnya. Oke, gue suka aja. Karena itu udah kita gak bakal ngebahas harga ya, biasanya kayak gitu. Ya, itu tapi mau kayak gitu bisa. Cuman kan sekarang berbalik lagi ke ininya, apa resikonya? Iya. Resikonya mau enggak nih nerjemahin dulu. Karena kan kalau kayak gini aja simpelnya sederhananya, kayak kenapa sih? Uh, saya itu termasuk orang yang yang jarang ngambil project online, biasanya hmm. kalau sekarang kan di teman-teman ilustrasi sama bidangnya. Jadi pasar itu, kan sebenarnya, ya, jadi pasar udah banyak banget kan sebenarnya. Saya mungkin salah satu yang kuper ya, aduh di wilayah situ ya, jadi kayak masukin kemana aja, kayaknya, aduh, enggak, eh kemarin tuh nggak pernah ke sini, nggak pernah ke situ. Nah, sekarang dasi kosah ya, kenapa saya memilih untuk seperti itu ya, mungkin karena pada akhirnya kayaknya di pasar kita aja masih masih masih banyak PR-nya ya, gitu kayak, oh, eh, apa? Di lingkungan kita tuh banyak yang belum paham, makanya ya lumayan-lumayan alot lah gitu jalannya stepnya, tapi kayaknya menarik kalau misalnya teman-teman di di lokal kita tuh bisa lebih aware akhirnya gitu kan walaupun banyak banget kayak bridgingnya lama gitu kayak klien-klien tuh akhirnya oh gini oh gitu ya terus kayak tiba-tiba yang nggak sepakat mungkin bisa tiba-tiba cabut gitu kan ya risiko kita soalnya yang terjadi di dunia kayak kita ya kita but Tuh, maksudnya edukasi ya kita harus memberi edukasi nah, ke ya. klien kita. Itu yang gimana kalau misalnya Jaki ngerasa bukan sok-sokan atau apa? Cuman kita punya tanggung jawab untuk orang-orang yang satu profesi sama kita. Ya. Jadi kita ya. harus ngasih edukasi dulu bahwa uh, ini uh, sebuah pekerjaan ini ada harga loh, maksudnya ada ada proses yang membutuhkan bensin. Itu banget. Gitu itu banget. kan yang agak kesulitan kita karena kita punya tanggung jawab di mana, gimana kalau misalnya orang lain yang di profesi kita hmm, uh, kena sial gitu ya. maksudnya <laughs> dapatnya gak layak lah jadi sebut gak layak karena effort yang dia keluarkan lebih besar daripada apa yang dia dapatkan itu sebenarnya kan itu terjadi kan jadi salah satu pemikirannya akhirnya kan kayak gini apalagi kita udah masuk akademik ya kayak misalnya kita me apa, melihat ada lapisan sebelumnya dan setelahnya gitu Kayak saya di posisi angkatan berapa, di, di atas itu ada angkatan berapa gitu. Nah maksudnya kayak gini e, Akhirnya kan bisa ngelihat Apa yang kita lakukan ini akan berdampak seperti apa ke generasi, generasi selanjutnya gitu <laughs> Ya, mungkin itu bisa berpikir. Banget, ya. Nah, kita bisa berpikir Jangan sampai kita jadi manusia atau orang Yang merusak pasar kita sendiri nah, itu. Kadang-kadang kan kita juga gini aja Kita kan gak suka kalau apa kasarnya e, ada yang menjatuhkan kalau harga sih kayaknya aduh kayaknya apa e, kompleksitas di wilayah harga tuh kayaknya emang nggak akan nggak akan sesimpel itu ya tapi ya. emang ya udahlah tetap biar. aja kita harus ya maksudnya kita seminimali mungkin kita melakukan edukasi ke klien ya aja ke klien kita nggak usah terlalu bikin workshop kayak gimana uh bahwa jasa ilustrator <laughs> dengan budget segini harus tapi kan gini apa yang paling parah adalah ketika valuenya hilang. Apalagi Hidup. sama yang generasi baru. Makanya kan kita kita juga nggak suka ketika orang-orang orang-orang <laughs> yang kasarnya mah adik-adik kita gitu yang ini tiba-tiba menghilangkan, memangkas value-value yang sebenarnya bukan masalah uangnya gitu. Nah, kan sama sebaliknya kita juga. Kenapa kayak nah, gitu? Semuanya, Karena kita juga bakal naikin value kalian gitu, sebenarnya teman-teman atau adik-adik kayak -adik yang yang mungkin kalau di akademis itu kan ada apa junior junior kita yang memang melihat ruang-ruang yang di dunia ini nih kan. <laughs> yang lulus kan wah banyak banget pilihannya nih dunia kita mau kemana ya mau ke surga apa ke neraka arahnya gitu <laughs> <laughs> <laughs> ya, kayak gitu kan iya sih emang ya kerasa banget dunia gambar rezeki ya sebut dunia gambar ya uh, entah Bentuknya gambar tangan, ilustrasi, atau desain itu Kerasanya beririsan banget dengan dunia jaga yang foto video pasti nih, berurusan. Itu kerasa kita senasib lah kasarnya. Kita ngerasain beberapa senasib ya itu maksudnya Jaki, hmm. Dimana sebenarnya bukan hanya junior Kadang senior-senior juga karena kebutuhan Menghilangkan eh, itu Makanya kan, kayak gini aja Siapa tuh? Mau sebutin nama gak? Enggak <tuk> <tuk> Udah enggak lah, kasihanlah Jebakan, jebakan gitu Kayaknya gini lah <tuk> uh, Saya sebagai juniornya uh, siapa gitu misalnya ya Eh uh, Ya enggak usah di kampus juga mungkin ada di beberapa perjalanan Kayak misalnya uh, Kena imbasnya tuh kan sekarang Iya Ketika uh, ini tidak sampai ini ke klien atau ke sosial kita gitu akhirnya dampaknya kan sampai ke saya ya, kenapa dia nggak paham yang kayak gini-gini gitu yang ini kan hal yang sepele ya bahwa eh, apa, setiap pekerjaan itu ada atau misalnya setiap proses apa pembuatan apapun itu ada yang begini kayak misalnya proses eh, bagaimana mencari kita kan kalau lihat ya misalnya bahan baku apa? produk yang sederhana aja kayaknya kopi misalnya kopi itu kan nggak langsung jadi kopi kan pasti ada bridging-bridgingnya dulu kan pencarian eh, eksperimennya, Biji kopi. Kan, terus gimana nih kalau ini pas ada rumusnya dulu kan, nah itu kan hal-hal sederhana yang pada akhirnya kadang-kadang ya kadang-kadang miss nah, kita kadang -kadang gitu dari ya nggak nggak langsung lah tiba-tiba ada biji kopi ya, Ayo kita kumpulkan, Ayo kita jualan kopi, nggak <laughs> langsung kan itu kan ada ada, ada pajanan itu, kan. itu yang sebenarnya ya ada beberapa irisan yang eh, apa teralami lah kayak gitu, nah saya sih ngerasanya kenapa akhirnya bukan gak mau ke industri yang tadi itu ya yang apa namanya pengen mungkin kedepannya bisa bisa masuk ke industri yang dibilang neget ke situ ya ya tapi kan ini juga harus selesai dulu di lokal kita jangan sampai karena saya mengalami dampak itu gitu berarti kalau misalnya mau juga mendingan sekalian sebagai tanggung jawab pengabdian masyarakat ya kalau kata Jaki. kagok mendingan kita bantu UMKM kita kita bikinin logo untuk mereka ber ah, beranjak ii, ii. ya sebenernya. daripada kita Mencoba menjadi sesosok Orang yang pengen dihargai Sebagai sosok ilustrator ya. Atau bikin logo hmm. Daripada Ngancurin harga kita Mendingan kita tujuannya untuk ngebantu Kadang-kadang gini ya maksudnya uh, Kalaupun sekarang Misalnya kalau kita mau masuk ke wilayah uh, Yang lebih, lebih apa, Umum lah gitu ya ke masyarakat Ya memang kita kalau ngejar experience kita kan orang juga belum tentu ya kayak misalnya bisa mengapresiasi uh, sesuai dengan Arti apa yang harus ngarang nah sekarang dibanding, kadang-kadang kalau saya lebih milihnya beberapa kali bikin workshop gitu buat uh, ngasih apa sharing lah kita sharing-sharing bareng-bareng buat uh, ngebahas gimana sih yang bener lu kayak gimana, yang gini kayak gimana kadang-kadang nah, better kayak gitu dibanding sekarang maksa lu harus murder sama gua gitu <laughs> atau masih promosi gila-gilaan gitu, yeah. kayak gitu sih karena sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan, ya balik lagi, pasar itu kan nggak bisa kita samakan dengan cara yang sebelum-sebelumnya, maksudnya kayak dagang barang lain lah gitu. ya Yang udah ada nilainya jelas, ya, kayak gitu bahan kan. bakunya berapa hmm. itu udah jelas. Kayak gitu sih sebenarnya. Walaupun kata efek rumah kaca, sama pasti yang kita yakini bahwa pasar bisa diciptakan. Iya, bisa. Ya kalau misalnya jadi uh, bicara dengan beberapa narasumber kemarin pun, dengan sekarang Kang Adi, mungkin kita punya satu frekuensi yang sama, di mana di saat kita berkarya, karya kita akan menemukan kliennya sendiri. Iya, itu memang pasti begitu karena apalagi biasanya sama idealis ya. Idealisme tuh nggak akan bisa diterima sama semua orang kayak. Fuck idealis. Kalau sekarang kan udah, apa ini idealis? Yang penting cuan. Yang penting, asli. cuan. Asli, asli asli. Ya itu kenapa, kenapa uh, ya namanya? Emang kita memang pada akhirnya nggak bisa. Harus memahami itu. Kita nggak bisa diterima sama semua orang. Kalaupun ada, ya kita harus menerima semua orang gitu. Iya. Yeah berarti di balik, balik di saat kita pengen diterima semua orang ya berarti kita aja harus belajar juga. Nah, kan, tapi nggak ya. bisa ya. Kayak harus itu kayaknya pilihan. Ya? <laughs> Maksudnya kayak segmentasi seniman atau orang-orang kreatif tuh dia tuh pilihan banget sebenarnya. Kayak jadi mungkin lebih apa ya. Ada ada beberapa hal yang dari segi karya tuh bisa dipilih, dibilang suka atau enggak gitu ada yang memang ya nggak, nggak, nggak masuk nih, bukan oh, gua kayak pasar dia. banget nah, <laughs> itu kan polemiknya seniman tuh begitu kan hmm. ya makanya kan kesadaran kita, kita juga nggak bisa maksain orang orang kita aja nggak, nggak bisa dipaksa nggak sama orang kok kita juga nggak bisa dekat sama semua orang juga ya, gitu itu yang paling penting kesadaran dan emang Jagai juga ngerasa di dunia foto video juga yang ngerasa Kesuksesan Jackie terbesar itu bukan daripada saat nominal dari pekerjaan Jackie, tapi lebih ke di saat ide dan konsep Jackie bisa diterima sepenuhnya oleh klien. Nah, itu kadang-kadang ke kebahagiaan sendiri kebahagiaan bagian ya. yang luar biasa Kayak sih. Baru belum, belum ini kalau ngomongin project, maksudnya belum ditransfer. Udah diterima aja, walau oh, pengen apalagi pengen jago. Apalagi itu ide kita gitu, yeah. dan kadang misalnya ide itu nyeleneh lagi. Iya, itu sih. Kadang-kadang emang eh, apa ya, kalau kitanya emang enggak, enggak, enggak ngejar ke situ ya. capaiannya itu tadi, uang aja terus kita uang, uang, uang, gitu. Ingat, uang mah bisa dicari, tapi hehehe, hmm. tapi cuman ada yang tahu carinya kemana tapi <tiongly> <tiongly> kemana ada yang tahu jadi iya, ya kalau filosofis kalau misalnya Jacky sesuatu aja padahal hidup masih susah tapi benar sih Jacky tahu dari senior senior bahwa uang itu ibaratkan jenggot mau kita cukur habis pun pasti ketumbuh lagi. Wow <tiongly> signa <tiongly> tuh ada <Wey>. perempuan perempuannya <tiongly> <Perempaannya> keren. <tiongly> tapi ya, mungkin kita belum tahu gitu ya belum ngerasa itu jadi <laughs> belum dapat maknanya gitu dari sana itu ngomong itu tuh gimana apa oh, itu, ya? oh dia udah hidupnya udah se ini sih oh, iya. udah enak ngobrol di kalau boleh gitu santai kita bakal titik kita gitu. ya. gitu sesuatu ya itulah maksudnya kadang-kadang memang -kadang kita harus, harus harus harus apa namanya siap-siap aja dengan apa yang dipilih kayak ya kita memang capaiannya ke situ ya memang. berarti pure Kang Adi adalah orang yang berkarya dan orang mengapresiasi karya itu entah dengan uang, entah apa, berarti emang jualan karya ya. Karya, sebenarnya itu sih patokannya, ke situ sebenarnya. Gimana caranya? Kalaupun kasarnya kita bilang itu klien. Mau judulnya, klien tuh buat saya mungkin versinya adalah <gulisnya> yang beli galeri di, di, eh, beli galeri. pun bagi saya mah itu klien ya. <gulisnya> Kayak misalnya, ya entah kolektor lah judulnya atau apa gitu, tapi kan... Ya, pada akhirnya dia adalah orang yang bisa mengapresiasi, yang yang sudah melihat bahwa itu eh, apa mengandung benefit yang akan beririsan dengan dia gitu. Kalau jadi sekarang tanyain berarti cara Kang Adi jualan sekarang itu lebih ke jualan karya yang sudah dibuat atau eh, ada karya-karya yang dibuat emang sengaja orderan klien? Enggak sih kayaknya kalau, kalau... Kalau kesadaran industri kan kayak gini ya sebenarnya. Kalau karya mah saya masih berjalan, masih terus-terusan kayak itu mah buat personal yeah. aneh, ekspresi. Cuman kalau untuk klien, uh, enggak, enggak, enggak dengan konsep seperti itu, enggak yang dengan standby ini siap nih gitu. Enggak, karena uh -huh. buat saya, saya juga menghargai apa, segmentasi kliennya, segmentasi teman-teman yang pengen kerjaan gitu kayak uh, butuh sesuatu yang dibuat sama kita, sama saya gitu. Itu juga jadi penting karena enggak Enggak nggak apa yang sudah jadi langsung bisa di blend dengan mereka iya. gitu. Pasti harus pada penyesuaian lagi ya, ya. Kalau, kalau digambar Karena peruntukannya aja sih sebenarnya Kalau untuk masalah idealis gagasan sih Alhamdulillah enggak sih Cuman kayak momentum lah Kayak momentumnya misalnya ini tuh dengan siapa dan mau kemana itu aja, aja sih sebenarnya berarti kalau misalnya kayak gitu tenang teman-teman atau yang nonton video ini bahwa klien yang bakal datang ke Kang Adi bukan sepenuhnya misalnya Kang Adi ngasih oh, ya, kalian datang wah, bikin apa Kang Adi langsung idealis gambaran saya ini Bu untuk Ibu tenang bukan kayak gitu Enggak. tapi Kang Adi mempelajari tentang perusahaan Ibu tentang uh, apa orderannya itu ada risetnya cuman uh, Penggambarannya ilustrasi yang dihasilkan itu sepenuhnya emang hak kang Adinya. Ya, karena kan ya baik lagi intelektual property ya. Kayak ya, misalnya, nah. ya kalau dia yang nyari mungkin ya mungkin bisa terjadi kayak kita cuma cuman tinggal set set aja lah kayak, hmm. kayak misalnya kalau di satu ruangan. Nah kalau kayak di ruangan kan kayak gini misalnya ini lu tinggal setting aja lampunya sudah ada ini sudah ada kan kayak gitulah perumpamaan. Ya. Hmm. Kan kalau kita kan mikirin nih ruangannya kosong nih kayak misalnya itu mau ngasih lampu nggak mau ngasih kamera nggak mau ngasih hmm. kursi nggak nah itu kan selama kita yang mikir intelektual properti kan pertanggung kita sebenarnya nah sekarang properti itu ya itu yang yang kemudian nggak bisa dipertanggungjawabkan karena terjadi kan kalau di, di, di apa namanya di industri itu eh, desainer itu punya pertanggung jawaban, gitu ya kalau selama itu menjabat sebagai desainer ya bagi saya mah Gak cukup dengan setting gitu, nggak iya. cukup dengan Yaudah, ya udah kan dan selama gambar itu masih terpampang untuk sebuah kebutuhan itu masih tanggung jawab dari yang ya, gambar okay. ya mungkin ya. itu mungkin ya kalau ya. Jaki kan nggak bisa ngegambar Tepuk. lalu Jaki sempet banget daftar ke FSR di ITB, cuman Jaki kecewa, kenapa? Oh pernah, ke ITB oh, pernah. Oh, pernah pengen Jaki sampai pernah aduh yang dimasukin on on-game deh, Jaki pernah ke sana dan Jaki daftar, Jaki kecewa kenapa ITB nggak nerima Jaki yang nggak bisa gambar? Wah, jadi nah, <laughs> huh? Jeki cuman, ya dulu kan tau sendiri. FSR di TV itu gengsinya ya pride-nya ya. Saya oh. juga dulu <laughs> gak terima. <laughs> ya itu masalah nggak keterimanya gara-gara bisa gambar. Jeki nggak keterima gara-gara bisa gambar. So. Nah, itu sih. Udah tuh bisa gambar bisa nekat <laughs> dokter Ya so. cuman Cuma soalnya Jeki punya pemahaman gini, mungkin di suatu universitas mau sebagus apapun pasti butuh orang yang begonya. Ini saya beto saya keterima jadi salah satu yang mengisi itu. Siapa saya keterima. Tapi benar tuh bisa enggak gambar bisa? Benar, Jadi enggak bisa enggak banget gitu. Jadi cuman gambaran jaket itu cuman bisa ngejiplak atau apa. Jadi nggak... enggak ya makanya salut sih sama orang-orang yang bisa Alah. ngegambar tangan itu. Ya Allah. Kok itu, saya waktu itu nggak hadir pas di satu bagian kemampuan menggambar <Gift> Padahal kemampuan sejuta umat ya Iya itu, itu memang jadi masalah Uga, Kok semua orang bisa gambar? enggak? Dito semoga anak saya nggak gitu Semoga anak saya tidak seperti itu semoga. Tapi mana sih, sama sih kasusnya kayak Saya dulu nggak -dulu yang menyadari lah kayak, aja, Saya kayak sekarang aja Kalau misalnya ditanya, bisa gambar Aduh, yang bisa sih. dulu dulu? Maksudnya kayak... Kan kemudian... E, apa Narasi setelahnya adalah jago. Padasan Udah. apa sih jago tuh? tahu tau sih. Maksudnya itu tuh terjadi di masyarakat. Kayak... Wah oh, ini jagonya gambar. Itu waktu dulu. Akhirnya kan setelah sekarang... Hmm? E, naik lagi nih. Kayak misalnya... Bagus. Terus segala macam yang sifatnya... Lebih ke... ya Kayak... E, setelah jago tuh bagus gak? Gitu kan? Kayak gitu. Nah, dari situ... E, ada pertanyaan misalnya ke saya, oh halus ya, kayaknya banyak yang lebih bagus deh, gitu. kalau bagus maya. Mm -hmm. gitu. Soalnya Jeki juga bergerak di bidang foto video itu, Jeki bilang banyak banget yang hasil karyanya bagus, lebih bagus, bagus. dari Jeki. Banyak banget, cuman mungkin eh, yang namanya, kalau Jeki bilang jago atau apa, enggak mungkin eh, sebenarnya banyak orang itu yang bisa proporsional bisa menempatkan diri maksudnya gitu itu sih apalagi sama industri ya industri kan ada apa strateginya jelas ya kayak mau ngapain sih itu mm -hmm. ya kan, kalau kalau kita ekspresinya sendiri sih baik lagi karena apa subjektif iya soalnya kalau misalnya kita bergerak di bidang yang sama gitu di bagian yang kita ini bahwa yang paling hebat itu ya itu cara menawarkan gagasan kita itu, memang bukan ke, ke uh, jaki bisa bikin foto teknik ini teknik itu, enggak maksudnya apa yang kita gagas dan klien menerima dan kita bisa sama-sama menjadikan itu sebuah karya bersama. Ya, itu itulah yang kemudian di apa ya harus disiapkan ya kemauan buat menerjemahkan itu tuh yang kadang-kadang jadi perdebatan tadi. Ini kayak. Kadang-kadang klien kan tahunya, ya lu mah gini aja, atau misalnya orang-orang yang beririsan, ya udah nih, eh, sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, itulah susahnya kalau kita berpikirnya industrial. Iya. Yeah. Nah, jadi karena industri itu, kalau misalnya yang jadi tahu semakin ke sini rata-rata yang namanya di industri itu mencari keuntungan, ya, itu kan mau susah. cari vendor atau apa. Soalnya banyak juga, kalau misalnya kita cuman bermodal teknis, hmm. kita nggak bakalan, maksudnya kita nggak bakalan sadar bahwa banyak juga hmm. yang lebih murah dari kita dan lebih bagus dari kita. Iya, itu, itu Tapi, yang kita bawa itu gagasan, kita bawa ide. Ke original ide itu yang membuat kita, alhamdulillah, masih dicari sampai sekarang. Iya, tapi banyak dah yang nggak yang mau juga. Cuma kayak sekadar kerja, ya. Cuma ya. saya juga nggak mau disturb ke mereka, ya, ke teman-temannya. Siapa yang. itu namanya? Hmm. <laughs> terus mancing, <laughs> terus mancing. <laughs> terus. <laughs> oh, <dan. laughs> tapi memang benar, kayak misalnya ada fasih-fasih, <laughs> mungkin bukan fasih. Ya. ya, memang ada yang konsentrasinya di situ. Oke. Gue emang gak mau ribet-ribet kayak lu gitu Berarti di bidang ini saya cuma emang cari uang Iya cari uang dan maksudnya ya biarlah selebihnya Ini cara aja. saya <laughs> ya, Itu kita juga gak ngemasalahin Kita gak ngemasalahin karena emang semua orang punya caranya sendiri Di saat menjalankan sesuatu Cuman yang jadi percaya bahwa kita itu hidup Kalau misalnya sebagai laki-laki Di saat kita bekerja apapun yang kita cari itu bukan uang Tapi nafkah Ngeri gak? <laughs> kita Kedengar nyari uang kita nyari nafkah okay. yang penting istri bisa senyum tapi <laughs> jadi ada beberapa temen yang kayak gitu maksudnya resiko di kita kan besar ya di, di swaps ini kayak di saya lah maksudnya, di pribadi saya sebelum ada teman-teman lain kayak oke okay, siap gak nih maksudnya pilihannya kan eh, apa ya dia kalau bisa nerima jalan nih nah kalau enggak ya berarti siap-siap lepas gitu nah itu tuh udah udah saklek karena kalau kita nggak beres dengan hal itu, karena ada ada pemikiran juga kan akarnya tuh masing-masing tuh ada kayak kalau diterima pun itu ada ada irisannya kayak misalnya dia ya nerimanya nerima versi yang mana nih? Nah itu kan udah masih banyak tuh pr-nya gitu packaging, eh, packaging apa kemasan sikapnya kan kita kalau nggak nggak selesai di situ udah aja nggak akan bakal lama aja ke ke bawahnya tuh ke akarnya tuh. Yes. Karena kayak sama juga kayak yang tadi kangen dibahas bahwa di saat kita terlalu cepat naik siap-siap kita cepat turun. Ya itu. Makanya yang paling penting mah kita mah fokus ke diri sendiri aja. Sebenarnya kayak ya nggak mau nyenengin orang gitu ya kayak apa manis-manisin orang apalagi kayak wah, wah ibu bisa kayak gini. Wah <laughs> ibu kalau misalnya pakai jasa saya ibu dapat 10% persen dari Enggak, saya. Kalau saya bahkan <laughs> lebih miripnya saya mah kamu siap itu gak gitu. <laughs> kayak gitu aja, bahkan Bisa kayak gitu teh, <laughs> <laughs> gitu teh. Nah. Sebelah kanan saya ada istrinya, gitu. Kalau <laughs> <laughs> gitu, nah. gitu, nah. <laughs> nanyain, gitu. paling paling capek kalau udah kayak misalnya gini, meeting project tuh kayak udah udah paling capek. Kayak sekarang sekarang kan, yang paling capek itu bukan ya, tapi ngobrol aja. Iya. Oh, Aduh, uh, aduh yang namanya kita brainstorming bu. otak kita. nih Ibu pakai nih. <laughs> <laughs> kalau bisa kayak gitu kayak USB. Asli. Nih ide saya tuh kayak gini nih, Bu. Clep gitu <laughs> Oh, gitu, Kang. <laughs> Indah bisa dunianya. Asli. Ya, kan tapi seru kalau kalau kita sama sama orang-orang yang maksudnya dia menyambut juga kayak oh, maksudnya tuh ke sini atau oh, minimal garis merahnya tuh, barang merahnya sama, ah, bisa okay. nyampe itu ya, udah, gitu. uh, udah, oh kita udah tahu arahnya kemana, kalau misalnya udah kayak gitu kan udah enak, banget. enak. tapi kalau misalnya kalau yang belum nih, <tuk> wah nyari muternya tuh, nyari perspektifnya, dia mau disuruh panang mana nih ngomongnya gitu dan lebih repot lagi kalau misalnya kita ketemu klien itu yang udah dibahas dulu, teh harga harga, itu PR, <tuk> <tuk> kita aja belum tahu, <tuk> apa kita apa harga, kita juga belum uh, B konsepnya mau kita buat kayak gimana? Jadi kadang kalau misalnya kayak gitu nggak salah. Cuman kadang kita jadi punya batasan berkesenian. Maksudnya kita udah oh mangkas, oh dengan budget segini kita cuman bisa pakai alat ini. Baru kita ee, oh kita bakal berkeseniannya seperti ini. Jadi lebih ada batasan duluan malahnya. Iya, jadi kayak. Jadi makanya, sayangkannya itu kalau kita bahas harga duluan deh. Kalau kalau saya sih sebenarnya selama ini cenderung kalau masalah harga nggak pernah diobrolin langsung ya. Kayak misalnya gini beberapa apa beberapa kali yang baru-baru aja, dan memang sering kali kayak gitu kayak kalau udah masuk ke wilayah itu, saya udah pasti break dulu, maksudnya ada, nanti aja kita bahas setelahnya gitu. Iya. Jadi karena... udah nggak nggak mau lah kayak ngobrolin kita, jadi nentuin konteksnya ini kan harus harus clear dulu ya. Harus ya Kontennya mau kayak gimana? Kayak misalnya lo harus tahu gue berkarya, oke lo punya sesuatu, nah itu harus dipahami dulu secara jelas. Baru kita masuk ke situnya nanti, gitu. Karena bukan hal yang mudah juga, di saat kita meng merubah e, konsep kita de jadi RAB itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya, kayak gini, itu kasusnya kayak udah tiba-tiba, udah presentasi panjang seharian gitu. Tiba-tiba pas budget gagal gue. begitu sih. Kalau jadi sih, kalau curhatan terjadi, jadi biasanya kalau untuk bentuk video, jadi udah kirimin dulu sinopsis. Ya, kebiasa klien ngobungin Jaki Jaki kirimin sinopsis kayak gimana Tapi nggak pasti Jaki akan berhenti di sana dulu Nggak terlalu Jaki bukan tipikal orang yang mau karena sering ya terjadi, ngejelasin bahwa teknisnya kayak gimana, ntar dari sinopsis nggak jadi naskah lah, kasarnya kayak gitu, jadi nggak mau seperti itu dulu, karena yang banyak kejadian, proyeknya gagol, oke kalau itu doa, tapi tiba-tiba ide kita sudah tayang, makanya itu sih kadang-kadang... Nah, ini kasus yang menarik nih kayak, nah tapi pertama kalau kayak tadi ya, misalnya gagol nih, nah itulah yang akhirnya, maksudnya kalau simpel kita ngomongin, gimana solusinya supaya goal gitu ya kalau ngomong kayak gitu maksudnya kan akan lebih ke apa ya memaksakan ya iya tapi kalau kalau saya pribadi sih dari awal dari sudah memulai dengan apa berdiri sendiri itu udah udah siap siap dengan kalau nggak diterima pilihannya bukan jadi harus nerima tapi minimalnya apa yang kamu sampaikan adalah edukasi iya nah itu yang jadi kalau nggak goalnya mas sebenarnya kita nggak masalah nggak masalah sebenarnya ya maksudnya kan ngapain maksain gitu? Jadi ya. udah ada yang ngatur, maksudnya nah, kan kita cuman sisi edukasinya yang kita seneng. Kadang-kadang itu, sih jadi nggak nggak terlalu kayak, makhluk nih muter lagi gitu. Kadang-kadang nggak begitu. Kecuali memang sifatnya kayak ada hal-hal yang sebenarnya kesalahan kita gitu, kayak misalnya, oh, emang ini tuh sebaiknya dia tuh pengennya kita nih sebenarnya yang ini. Gitu. Hmm. Tapi ya kan eh, apa ya? Selama ini mah idealisme sudah susah ya buat diukur. Mereka jarang sih ngukur kayak, oh kamu tuh lama terlalu banyak. Ini kemarin apa filosofinya gitu? Wah, jarang sih kayak gitu Ya soalnya sebenarnya kalau misalnya nggak eh, goal sebuah itu pun kayaknya sesuatu hal yang biasa aja untuk kita. Ya. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang eh, untuk klien itu tiba-tiba mengangkat ide yang sama dengan orang yang berbeda Betul. itu sih kadang-kadang kita juga sih sebenarnya gak terlalu masalah. Cuman kadang ada nyelak aja ke hati gitu. Ya sebenarnya itu wajar. kayak gitu? Ya wajar tapi eh pernah cuman gak wajar sih. Maksudnya kayak, ya ada beberapa hal yang yang sampai misalnya secara negatifnya bisa digarisbawahi mungkin idenya ditiru tadi ya. Yeah. Yeah. Kalau saya sih Alhamdulillah nggak masalah. Yeah, <laughs> karena balik lagi kita itu orang kreatif. Di saat ide kita ditiru dan emang bener-bener kita ngerasa ya punya tantangan lagi. Kita nggak terlalu masalah. Cuman kadang emang ada yang suka nyelek dikit ya. Yeah. Kalau misalnya itu kejadian cuman kita pun ngerasa ya udah berarti tantangan di saat kita bergerak di industri kreatif ini bahwa kita harus lebih kreatif lagi hmm. membuat ide atau membuat uh, konsep itu nah sekarang di saat kang Hadi sendiri yang pernah nggak ngerasain kayak gitu untuk lebih kreatif gitu ya kalau ditiru hmm. gitu pernah yang maksudnya ada ada beberapa klien kayak kita udah presentasi panjang gitu terus tiba-tiba ada mungkin segelintir apa perasaan kayak wah ini lu nggak takut nih kalau idenya udah udah semua keluar gitu mungkin ya maksudnya mm. tapi kalau saya sih selalu bilang kalau ini ditiru saya bisa bikin kalau bapak udah lihat ini keren ya saya bisa bikin yang lebih keren lagi. <laughs> Benar banget soalnya itu yang harus kita lakukan karena kita bergerak di industri kreatif. Ya kan sebenarnya tetap gagasan ya, itu pasti bisa dimiliki semua orang sebenarnya. Yeah. Ya tergantung waktunya kadang memang kita lagi kebeneran aja dapat gagasan yang ini ya terus ditambah lagi kan gini ya udah <tuh>. mah gitu ditambah lagi sekarang eksekusi orang kan beda-beda ya, kalau misalnya kitanya nggak bisa ngeksekusi mau idenya udah wah ide lengkap semua dari uh, brainstorm sampai ke apa perencanaannya udah udah kitanya udah tinggal jalan tapi nggak bisa sesuai kalau misalnya kita gak bisa 100% kalau bukan yang punya gagasan itu ya, mau sekalipun ini juga ahli juga kayaknya susah sih kan idealisme dia lengkap dengan pen Iya. siapapun ya maksudnya di saat ada ide yang sama kita jejarkan kalau misalnya di bidang jaki, fotografi nih. Lima fotografer dengan konsep dan ide yang udah dikasihin pasti finishingnya bakal beda-beda nggak 100 persen hmm. ya, pasti ada. dan biasanya 100 persen, persentase 99 persen mungkin bisa sama. tapi satu persennya ini sebenarnya finishingnya. Iya. <laughs> di situ sebenarnya kuncinya tuh sebenarnya satu persennya itu sebenarnya. ya tapi kan orang-orang mah, yang penting dominasinya 99 persen sudah kepegang nih kita bisa action bawa-bawa. satu persennya itu udahlah satu doang padahal satu persennya itu yang penting power banget, keluar. power banget ya. karena kan gini kan kita juga Videonya panjang gitu, ngerjainnya paling cuman ya waktunya cuman lima jam, tapi mikirnya udah, udah berapa lama gitu. Kan sebenarnya kan kalau di presentasi kan kayak gitu sebenarnya Mm, udah diproses kan ya, kita mikirnya ngumpulin dulu presentasinya ya. Sisanya tinggal lima persen nih buat di diaplikasikan. Nah, kadang-kadang kalau -kadang niru kan udah sembilan per sembilan, sembilan puluh lima persennya udah ketegangan nih, lima persennya lagi malah gampang lah, itu mah udah lebih sedikit. Padahal memang persennya itu yang mempengaruhi hasil keseluruhan. <laughs> Menarik berarti emang menggali eh, hampir sama ya sama jadi di saat mengerjakan sesuatu itu ada praproduksi, ada produksi, ada mapasca produksi. Ya pasti gitu, pasti, pasti. ya hampir sama yang tadi di bidang ilustrasi juga.